Di sini mama hadir tak mengisahkan non bebuhan nikam lah kita nih sudah membuat baik lawan orang tapi orang tuh kadang membalas kebaikan kita tuh nah salah tuh lain inya, tapi kita kita nih terlalu berharap memberi gesen orang tapi kita berharap juga supaya itu baikung kita karena kawas sayangai. Nang, yang akan membalas kebaikan kita tuh hanya Tuhan, kena tapi Tuhan tuh membalas dengan cara yang berbeda mungkin, nah makanya jer Mama Hadrin nyatakan bun lah, nang maulah kita terlalu berharap dan ekspistasi kita tuh terlalu tinggi, makanya jangan tapi hendak babai baikan orang, jangan tapi hendak berharap tu orang baik klon saurang. Pada intinya Tuhan kena membalas dengan cara yang nang, nang berbeda, jern Mama teh maulah kita nang terlalu berharap. Nih. Kita, misalnya, memberi kado, kan? Berlian, Handaknya kita tuh lebih diberiin daripada berlian. Itu, nah, sandal baterai. Terima kasih, pemilik aku. Ada yang gini, Aku ajak, mau ngajak, ngajak lu. makanya mah ini mencari duit tuh ada semudah mencari dosa ya lu beda. Ih asli. nah ini kawan tuhuk bahuma mencari duit nah kada gasan makan sehari hajar lapah, kawan pula mau utang. Dalam lu hai beli calicak anak ibu kepsek anu Apa apalah sekolah nih kan. Jadi laki kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita berdua selaku Dewan Guru beserta staff dan jajarannya Betul sekali Menghimbau kepada para-para murid Ya, tidak boleh berpacaran peraturannya ya. Peraturan di sekolah tidak boleh berpacaran, harus belajar dengan rajin dan giat. Ya. Saya sebagai ibu kepsek dan di samping saya adalah sebagai ibu ibu Beka. Ibu Beka. Uh, tidak boleh berpacaran, tidak boleh berkelahi sesama teman. Ya. Uh, peraturannya ya, terus juga uh, tidak boleh. Uh, mabuk-mabukan, minum-minuman, Mabuk, apalagi mau obat tangkara-karuan tampuh ya. Iya, ibu adepan, berdua itu sedih. Iya. Masa depan kalian itu nanti bakalan suram. Iya, karena sudah banyak itu mm -hmm. yang menjadi korban-korbannya. Iya, betul. Jadi buat anak-anak dimohon dengan sangat sebelum ibu merong-merong main. Wow, oh, banyak banyak iwaknya di sini lah. kenapa apa ibu <tongan> Ini menghadapi pula? murid. Heh, lagi karamnya enggak enjujun, nang apa kuset, stres. Nih aku ke sini. Kita nih belum begaji. Heh, ibu Bika Memapa pula nang berkeluh kesah. Heh, nang apa pula? Aku kes murid-murid hari ini. Heh, kenapa Aba ada nang kada jumka atau menyatur? Ada nang kada jump dan menyatur. Ada nang sak Sikit lah je alasan, ada nang Cem-macem kak anak lah, padahal kan anak naik kelas kakanda, ada nang bepacaran, nang gelo-gelo kayak itu sakit kepala, aku memikirkan Kak ini sebagai guru beka, gitu, Kita sebagai guru ini mendidik supaya anak muridnya baik nih Yang guru itu berperan sebagai mama nah. sebagai abah Abah hadran nih kan, tapi ulihan Pencari be... paksa beunjuan di belakang sekolahan nih nah Aku gini kak ini mana?